Museum bukan cuma majang, majang barang-barang tua, barang ya, tapi, tapi juga ada lain dan juga men-trigger masa depan. Ya, bukan untuk buat sesuatu ya, lagi. Iya, bukan cuma tentang mengimpun masa lalu, tapi juga bagaimana memahami hari ini lewat masa lalu itu untuk memprediksi masa depannya. Kay. Berarti itu Kang Andang berangkat dengan Humanika Dan sekarang berangkat banget yang brand yang benar-benar dikuatkan itu Humanika mulai dikuatin aja ya Cuman brand yang benar-benar dikuatin yang jaki kenal itu Kang Andang itu sebagai diipak ya, Tapi Kang Andang, Kang Andang ngerasa pengen dilihat orang sebagai apa sih? Ya, saya, saya sih sebenarnya susah ya Bagaimana membangun persepsi orang pada kita hmm. Atau Kalau bahasa kerennya Bagaimana kita nge-branding kita nah. Tentang Buat saya sih saya cuma Cuma bicara tentang kontribusi aja ki Bagaimana hmm. orang melihatnya mangga aja Saya cuma bilang saya punya Punya niat Punya kayak, punya Untuk berkontribusi bagi fotografi Jadi uh, Uh, orang lain mau menganggap kandang sebagai apa-apa, sebagai apa, itu it's, terserah. Kita nggak bisa gak bisa mengatur orang berpikir dengan apa yang kita pikirkan. Yeah. Yeah, biarkan mereka punya kebebasan berpikir apapun. Yeah. Yeah. Yeah. Yang penting kita ngejalanin apa yang yes. kita mau. It's not about them, it's about us. Sepakat, sepakat, sepakat. Sekarang di IPA. IPA itu ada tahun berapa sih? IPA itu sebenarnya uh, sudah diperjangkan cuman akhirnya kita nge-declare ada brandnya Ada brandnya sama Mang Wahyu, sama juga dulu sama Tanti sebenarnya barengan. Itu awal oh, pas ya, Tanti Onbas. Tadi Tanti di Nikon oh. Timu Manika sebetulnya. E, pameran pertama tuh di BCH. Oke. jadi 2018 ya. Hmm. 2017 akhir 2018 awal. Ya, 2017 akhir lah sebenarnya kita declare di pameran di bch nah itu eh, yang yang saya lakukan adalah karena saya udah dari awal ya, dulu waktu saya mengawali belajar fotografi salah satu medium media belajar paling efektif adalah majalah Iya. dulu saya koleksi majalah fotomedia dan itu pun juga nggak mampu beli di Gramedia tapi mampunya di Cikapundung yang udah telat sebulan telat dua bulan nggak ya. bisa mampu beli ya kan? itu kemudian juga kita juga karena ngoleksi itu yang saya ngerasa bahwa ini sesuatu yang berarti bagi kita dan bisa jadi bukan saya doang loh iya. belajar lewat foto media atau iya. lewat bulletin PAF gitu ya yang di beberapa saya koleksi atau juga bulletin Candra Naya ya yang mereka bikin bulletin meskipun belajar dari mereka nah dari situ saya sama Wahyu sebelum ke IPA juga kita bikin ada satu analog weekend saya juga yang tadi ya Ki, saya jalan lagi mengkoleksi kamera-kamera yang pernah saya miliki iya. jadi ngerasa udah ada nih segala macem itu seperti dipamerin dan kemudian mengajak beberapa teman untuk berpameran analog dan dari hmm. situ kita mikir kayaknya ternyata uh, banyak hal ya yang bisa kita lakukan ya sebenarnya, ternyata banyak orang juga yang, uh, yang sama penasaran. Ya, penasaran dan ingin tahu dan sama memperjalankan apa yang kita perjalankan ya iya. cuman yang jadi PR adalah Kemudian kita mikir, ki, Bayangin, kita udah jalanin praktik fotografi, hmm. baik sosial maupun ekonomi, itu bertahun-tahun. Kita udah investasi sosial di sini, udah gaul ke sana kemarin yang fotografer, atau berjalan lingkungan fotografi. Kemudian kita juga berinvestasi secara ekonomi di kamera lensa dan lain-lainnya. Tapi at the end, itu numpuk yeah. di rumah kita, Ki. Kamera, lensa, foto-foto. Itu yang mau kita wariskan pada anak keturunan kita. Ya, itu Kemudian saya mikir sama Wahyu bercerita, Wahyu, apa yang mau kita wariskan kepada generasi selanjutnya? yes Walaupun pada generasi berikutnya saya masih mikir, mikir ini memang jangan jauh -jang, buat anak cucu kita. Yeah. Bisa jadi habis itu kayak ngejokrok aja, kemudian... Dijual murah dengan nggak ngerti juga. Nggak ya. ada value <laughs> karena makin murah makin murah. Yeah. Makin murah yeah. Gak, mending paham kala, paham juga ya. Iya, mending kalau dengan kayaknya itu bekas andang skandar nah. mahal enggak oh, okay, juga kan? Nah, ini kan juga nah, dari itu kita mulai mikir soal apa menjadi insurance buat kita semua. Ya, bagaimana menjadi jaminan buat kita semua. Ya, kan? Jadi itu yang pertama yang selain juga tadi mempercayakan tentang sejarahnya Ki. Ya, ya kan? Bagaimana cepas ya. Ya, kan bagaimana yang kita nggak enggak tahu walaupun katanya udah ketemu, apa kuburannya ada, bagaimana dia di, di, di, di sama bangsa lain daripada bangsa kita, gitu kan ya nggak lagi tuh dari situ, udah kita mulai, ayo mulai kita bikin barengan Indonesian Photography Archive yang fokus tadi ya, research kemudian juga uh, collect, walaupun yang pertama kita lakukan itu collect nih, karena untuk research itu kita butuh effort loh iya. ya Kolek AI dulu, waktu ya, juga koleknya terbatas ya karena kita punya space terbatas. Ki. Karena yang namanya bank data itu, bang wow, data wow, wow, wow. ya <laughs> bayangin kalau kita bergerak pada fisik, kan kita mah pengennya juga punya data fisik, Ki. ada arsip, ya ada kamera, tapi juga kita kan milih kamera yang beredar di Indonesia banyak, tapi yang berkontribusi pada perkembangan kehidupan. Yang Indonesia? menjadi titik balik sesuatu, ya, yang mana, ya, kan gitu juga bayar, berbeda. Dari itulah kita sama-sama, yuk, yuk, sama-sama, Wahyu. Berarti IPA itu kolaborasi antara humanika. Sama dan Raus. saya Wahyu punya persepsi yang berbeda. Tapi kita dipersatukan di IPA. Oh. Dan punya persepsi dan cara yang berbeda. Berbeda. Tapi sama-sama kita, apa, uh, appreciate. Justru kita sering banyak perbedaan dalam yeah. konteks yang lainnya. Tapi kalau udah IPA, udah bareng aja, udah satu visi. Ya, soalnya jadi juga sempat ya banyak baca-baca tulisan tentang sejarah fotografi di Indonesia lain-lain. Ternyata di Indonesia aja banyak yang concern di situ. Cuman kalau misalnya emang sayang banget, kalau misalnya nggak ada IPA. Karena orang bingung, kita ngumpulinnya kemana yeah. nih? Kita berbagi cerita kemana nih? Kita udah punya, punya riset sendiri, hmm. mungkin banyak ya. Di Indonesia itu yang punya riset-riset tentang sejarah fotografi. Cuman... Tidak punya jalur, oh kita ngumpulinnya di mana nih? Hmm. Itu sih kalau kata Jaki, makanya Jaki support banget yang namanya IPA ya. ini. gitu. Jadi, ya, oh bayangin ini ya. ya, tadi ya 1841 udah hadir. Kemudian juga hampir sama dengan sejarah fotografi dunia. Hmm. Dan kita nggak punya, mungkin ada ya, tapi ya tadi kata Zaki tidak bisa, tidak punya satu center of studies. Ya nggak punya pusat kajian fotografi di mana ada ruang-ruang formal tapi kan dia tidak punya kekhususan dan kadang kalau nggak ngerti juga kalau misalnya maaf kalau misalnya kita serahkan ke pemerintah kayak gitu kalau salah yang megangnya juga yeah. malah jadi sesuatu maaf mungkin bisa jadi sampah yeah, yeah, karena nggak ngerti ya yeah, artinya yeah. apa dan mungkin juga generasi-generasi para pendahulu kita di fotografi itu bingung mau kemana ini yeah. Yeah. buat dia juga nggak berguna-guna amat nggak yeah, yeah. <laughs> ngerti juga yeah. gitu. That poin pentingnya adalah kita yang bergerak mewacanakan tentang itu. Jadi bagaimana kehadiran seseorang tidak pernah mati karena diwacanakan terus. Iya, benar. Ya kan? Nah mudah-mudahan kita di IPA itu punya kemampuan untuk terus mewacanakan tentang kontribusi orang-orang bagi fotografi ya So siapa yang mau? Siapa yang mau mengapresiasi Saya mau menghargai. Kalau nggak kita duluan, orang-orang yang difotografinya. Ki. Iya, benar ya, kan? Jangan sampai kejadian kayak pencipta lagu bengawan Solo. Ya, yeah, yeah. miris banget akhir-akhir yeah. uh, hayatnya itu. Yeah, itu, Padahal ki, itu udah kepake banget sampai eh, dunia ikut yeah. nyanyiin. Nah, itu yang memang kita sedang upayakannya. Ki. Mas, saya bagaimana? Uh, bukan cuma akhirnya. Orang-orang berkontribusi ini diapresiasi, diakui, dikenal. Tapi juga bagaimana feedback bagi dirinya kalau masih ada dan untuk keluarganya. Dan keluarganya. Kalau misalnya udah nggak ada pun bisa jadi sesuatu ya iya, untuk keluarganya. Sesuatu, minimal sesuatu yang dia banggakan bahwa orang tuanya, kakeknya berkontribusi pada ini. Dan mungkin juga keinginan kakeknya adalah bagaimana keturunan kita sejahtera. Dan soalnya kalau misalnya kita berbicara sejarah fotografi Indonesia hmm. akan bersanding lurus dengan sejarah Indonesia sendiri. Yes. Yes. Walau ya itu yang jadi, uh, berapa persen sih yang tahu misalnya di museum A banyak foto-foto misalnya tragedi, yeah. G30 SPKI atau apa. Siapa yang mau yeah. sama juga kamu mau tanya, iya yeah, itu pertanyaan tentang siapa Kedua kayak gini, kamu yakin nggak kalau Indonesia pernah diproklamirkan Merdeka? Kalau nggak ada fotonya? Iya. Yeah. Beda, lagi megang iya, program nasional iya kan. Buka siapa tahu lagi ubacara. Nah, itu yang kita coba coba hadirkan ki bahwa sekecil apapun kehadiran sebuah foto di Indonesia pasti berkontribusi pada perkembangan sejarah dan masa depan di Indonesia pasti sih ya kalau misalnya ya, jadi kan? berbicara soalnya pas jadi dengar dari kang andang aja sejarah fotografi Indonesia itu dua tahun setelah fotografi itu ada teman bahkan belud sudah datang ke sini Iya kan itu yang maksudnya Aduh sayang banget walaupun nggak bang. berhasil juga pada saat ya. itu karena ada perbedaan kultur iklim oh. jadi dia bawa dari Eropa nggak tahu kalau di tropis akhirnya banyak yang nggak ya. Karena emang salah satu dilema juga ya di saat archiving, kalau, kalau kita nyimpannya nggak bener di saat film itu kan ya. riskan. Ya itu itu juga kayak buat kita Ki. kita kolek banyak hal. Ya ada yang sifatnya hibah, ada yang sifatnya kita membeli Ki. ya dari orang-orang yang ini ya. Pertanyaan berikutnya itu tentang archiving. Bagaimana tentang storage, ya, storage? Bagaimana juga tentang apa namanya uh, digital archivingnya kalau memang bisa diakses orang ataupun juga pengarsipan secara fisiknya, ya kita masih banyak keterbatasan. Ki, Makanya, kita pengen mengajak buka, Ipa itu bukan, bukan hari ini ya, bukan cuma pengen ayo kalau ada data kirim ke IPA sih, tapi kita juga pengen mengajak ruang-ruang personal hmm. menjadi ruang-ruang publik yang bisa diakses untuk belajar fotografi. Bagaimana misalnya koleksinya Kangdis? Yeah. Mas Roy, orang bisa mengakses. Yuk yeah. kita pameranin lagi yeah. kayak kayak. Enjis, ya gua pengen ini arsipin uh, gua itu dipameranin lagi. Cuman tenaga gua udah ngakuh. Yeah. Tenaga <laughs> <laughs> yeah. gua. Makanya kolaborasi, <laughs> kayak, kolaborasi yeah. kayak. yang kayak lu deh yang generasi-generasi yeah. selanjutnya, yuk gua siap, gua siap cuman gua udah nggak mau lagi gitu okay. untuk nyari apa, nyari apa. Yeah. Ya, itulah katanya bagaimana kita melanjutkan jadi supporting system terus ya. Ini nanti gitu, jadi kita biasain iya. satu pola. Ya kan kalau dulu senioritas maupun apa, oke, okay, isip, boleh jadi, yang terjadi itu, aja. Terjadi. Tapi Udah. maksudnya pada akhirnya apa yang kita lakukan bisa jadi adalah apa yang kita lakukan pada orang lain. Bisa jadi adalah apa yang kita harapkan suatu satu jadi pada diri kita iya. gitu. Ki itu yang timbal balik ya, Maksudnya, itu yang mau memanika dan dipahadirkan bahwa kita pengen ngebangun satu ekosistem fotografi di mana kita ngelihat kontribusi orang-orang sekecil apapun dan semua orang harus kenal dan tahu itu seperti iya prosesnya uh, berkenalan ini. ekosistem yang jadi ya, seru selalu obrolan dengan Wayu yang selalu jadi pembahasan topik yang uh, seru itu kita nggak usah jadi Superman untuk bisa semua. Yes. Kalau bisa kita misalnya ngambil desainnya dari siapa ngambil dari kita, udah zamannya saatnya sekarang di fotografi atau di bidang apapun industri kreatif itu yuk kolaborasi. Yes, yes. ini tuh tentang kolaborasi, kolaborasi, kontribusi, dan okay. itu sih yang dititikberatkan. Bahwa banyak yang terlalu sibuk, ya mohon maaf, eh, termasuk Jagi Aja baru sadar sekarang-sekarang, sekarang kita terlalu sibuk untuk menguatkan fondasi secara ekonominya kita, bukan yes. secara kontribusinya kita di bidang kitanya. Yes. yes, karena kita kita selalu, gini ya, bercanda saya ya, Ki bercanda. Kalau kita masih selalu memikirkan diri kita, berarti bisa kita belum cukup. Tapi kalau kita udah bergerak memikirkan orang lain, bisa kita udah dicukupkan. Dan emang, Jaki baru kepikiran kata-kata kemarin bahwa Jangan batasi karya kita dengan kepentingan pribadi ya Karena itu bakal mentok yes. Walaupun bisa jadi starting point-nya personal iya. Tapi bagaimana dari personal menjadi sosial? Milik masyarakat yes. Karena memang itu, fotografi itu punya ruang personal dan sosial yang begitu tipis iya. Jadi benar-benar IPA itu, Jaki bilang non profit dong yes ya yeah, non profit safari so yeah. dan memang justru itulah apa namanya tantangannya kita bagaimana ipa tetap hadir dan bisa berkontribusi itu tetap hadir dan bisa berkontribusi Oke. kita nggak munafik ya? ya itu butuh su uh, support dari segi dana mungkin ya. ya di saat bikin pergerakan itu penting banget termasuk hal yang penting karena kadang kita nggak bisa bergerak kalau nggak ada, ada suntikan dana itu gimana sih cara IPA mendapatkan support iya. dana itu Oke jadi IPA sebenarnya banyak funding funding terbesarnya dari diri masing-masing ya kan yeah. yeah, funding dan juga kita berusaha membangun kesadaran baru tentang arsip-arsip uh, fotografi jadi dengan kata lain yes, kita banyak keterbatasan dan kita gak bisa ini sendirian kita butuh banyak orang nah, IPA pun juga dengan dana terbatas yang kita lakukan adalah ngebangun kesadaran tentang arsip fotografi ada semua orang, sehingga semua orang punya ruang arsip sendiri-sendiri yang bisa diakses, yang bisa berkontribusi. Karena nggak mungkin, dengan tempat kita yang terbatas ini, bayangin se Indonesia, ya kan, ngirim yeah, ke kita arsip, arsip dan, dan artefaknya, di sini nggak mungkin. Sekarang aja kita udah mulai batasin dulu. Kenapa? Karena keterbatasan dan kita harus ngomongin storage, ngomongin yeah. juga tentang uh, kekuatan keamanan, keamanan si datanya, ya, ya, keamanan ya. datanya, ya. Nah, ini sedang kita pikirin, makanya IPA itu bukan gerakan kita aja, ya tapi mudah-mudahan menjadi gerakan bersama. Nah, kenapa itu alasannya? Kang Andang ya. bilang ownernya itu masyarakat, iya, soalnya masyarakat, ya dari mereka. Untuk mereka, kita mah medium antaranya doang. Jadi, sebenarnya. misalnya, jeki bisa ngambil ke, kesimpulan bahwa... Misalnya ada seniman foto, dia udah punya arkevin yang hmm. bagus dan dia tahu mana yang bagus untuk dikasih ke Ipa, hmm. itu lebih baik daripada yes. dikurasi hmm. lagi di sini yes. ya. Yes. jadi kadang-kadang butuh sep curated, tapi juga kita punya satu indikator-indikator uh, apa yang kita kolek, apa itu yang kita riset. itu yang susahnya. Ya, itu yang susah. Dan ketika kita memulai kegiatan ini, banyak orang yang wah. Saya juga punya, saya juga punya, iya. saya punya, dan uh, akhirnya, alhamdulillah, ada beberapa uh, teman-teman di fotografi yang akhirnya, yang tadi ya, buat mensiasati dana, ada yang menghibahkan sebagian asifnya dikelola oleh kita, ya, ada juga sebagian lagi yang juga sistemnya, oke okay, dong, kalau ada pameran ini, gue kasih pinjem asibnya nanti kalau hmm. udah, ya iya. kan, banyak hal, banyak cara lah, buat mensiasati tentang collectingnya. Nah, berikutnya itu sebenarnya yang kita pengen lakukan tuh research ya. Ini bukan cuma tentang collect, kumpulin doang, tapi juga riset dan kemudian publish nih. untuk masyarakat. Kena, makanya kenapa e, IPA tuh cenderung seperti slow jalannya? Karena kami collect, kami research. Kenapa? Karena setelah kami collect, kemudian publish begitu saja, kami punya tanggung jawab tentang datanya, tentang informasinya. Ya, tentang kepemilikannya, Dia banyak hal yang kita pertimbangkan dulu, ketika kita publish nih Ki, kita dapet kemudian publis yeah. aja seadanya tanpa riset, lebih dalam kita bisa salah menyampaikan message ya hmm. Sepakat. ada kemungkinan diperbaiki bisa, tapi ada sebagian orang yang belum tentu akhirnya hadir pada saat itu direvisi, yeah. akhirnya dia akan nempel tentang apa yang di yang udah terlihat ketahui, sementara ya. jadi kita lakukan Ki jadi IPA yang tadi Kang Anang ceritain bahwa ownernya semua masyarakat. Hmm. Oke, okay, cuman yang jadi kita tuh penasaran untuk uh, penyuntik dana awal itu apakah humanika atau dari gimana nih ya, Pak itu sendiri? Yes, sebenarnya kita kan ada wa omang Wahyu, ada saya, dan sebenarnya uh, salah satu yang cukup menjadi supporting ini ya, adalah uh. satunya humanika sebenarnya. Karena humanika di satu sisi juga dia udah bisa menghasilkan melakukan hal yang bersifat profit, taktik ekonomi, dia support kita. Termasuk ya awalnya space ini kan full humanika, kemudian hmm. berbagi dengan IPA. Kemudian juga kita bisa dapet dana sedikit, kemudian kita beli buat sesuatu yang berhubungan dengan IPA. Sama macam. Jadi, dan juga individu-individu berarti yang handang itu membuat sesuatu itu pengelompokannya jelas oh ada satu progres yang untuk profit mm -hmm. ada satu progres untuk misalnya sosial yeah. itu udah dipisah-pisahin yes. ya ya itu udah kita pisah-pisahin walaupun juga pada awalnya kan susah ya terutama mm. tim saya di Umanika yang bilang Pak, Umanika itu bisnis ya mm. bukan yayasan Iya, kan? oke, ya kan? tapi saya bilang ya kenapa tadi saya bagi empat kuadran itu ya ada bisnis, ada sosial, ada seni, berkesenian, dan ada juga uh, studi ya, maksudnya pendidikan, yeah. edukasi. Jadi empat. Nah, IPA itu, ya, ada dua hal yang berisian di sana. Satu sosial, satu edukasi. Mm. Ya. Walaupun di tengah-tengah nyempil kesenian. Yeah. Nah, terakhirnya kalau mau bisnis walau-walau bisa awap, ya, akhirnya yeah. seperti apa. Karena kita memang starting, memprofit. Jadi kenapa kita ngomongin sosial terlebih dahulu? Ya, karena kita mikirin bagaimana positioning fotografer dan pelaku hmm. fotografinya di masyarakat. Iya. Ya, sebagaimana so mereka mengenal kita, mengerti apa yang kita kerjakan dan memahami apa yang diperjalankannya kita. Ya, bayangin ya Ki, kalau sama keluarga tiap hari bawa kamera dulu segala macam, iya. ya, so, pengakuan apa? Dari orang, dari orang bahwa kamu berpraktik fotografi. Yeah. Pengakuan seperti apa? Sekolah pun juga sebenarnya banyak sekolah pelaku-pelaku fotografer, foto fotografi ya. Ijazahnya enggak, ijazah fotografi yeah. banyak di bidang lain, dan saya pun ijazah yang uh, ijazah saya. 2004. 14 BRS itu belum diambil sampai sekarang <tuk> <orang. tuk> <tuk> asik <-nya nggak> belum diambil ijazahnya gak <tuk> diambil disekolahin mudah-mudahan <kayak>. berguna itu iya <tuk> ya. semoga kampusnya tahu itu <tuk> uh, saya pernah di sana ya ya, ya. <tuk> ya ya menarik sih Ipa. dimana ada satu sisi beberapa beberapa sisi yang kadang kita gak gak gak peka gitu ya hmm. maksudnya dan Kang Wahyu pun bergerak di bidang itu hmm. gitu maksudnya archiving itu penting banget yes. karena karena kita di saat archiving fisik kenapa penting? Karena di saat kita membicarakan sesuatu tanpa ada bukti itu repot banget. Berarti sebenarnya jadi cerita rakyat. Ya, ya, ya kalau nggak ada bukti otentik itu itu repot banget. Awalnya keresahan apa sih yang bikin Kang Andang pengen bikin IPA itu? Ya, awal sama kayak Mau hayut saya juga sudah memperjalankan fotografi. Cukup lah ya dalam artian waktu. Setiap orang bisa berbeda masalah iya. waktu, tapi kita sudah waktu fotografi terus kemudian bertanya tentang so, ending kita di mana. Iya kan, terus kemudian so, setelah kita investasi sosial, investasi ekonomi pada ini apa yang kita dapat? Pengakuan dan tentu dapat. Mm. Iya. Gak? So kemudian juga apresiasi dan tentu juga dapat segala macam. Iya. So apa yang kita rasakan? Yang kita lakukan adalah memulai mengapresiasi, mulai apa namanya melakukan pengakuan-pengakuan, melakukan identifikasi orang lain dulu. Iya, sebelum kita Sebelum kita ny. Biarin bisa jadi orang yang akan mengidentifikasi apa yang kita perjalankan. Iya. Yang penting kita kerjain sesuatu hal yang bisa mengapresiasi orang lain dulu. Tuh, itu yang kita kerjain. Jadi akhirnya kita identifikasi dulu pelaku-pelaku fotografi di Indonesia, kemudian jejak-jejaknya, artefaknya, udah macam Nah, dan kita mulai dari yang dekat pasti, mulai iya, yang kita kenal, dari mulai kita tak, iya, kita yang kira-kira yang, yang, yang memang uh, kontribusi luar biasa pada fotografi Indonesia. Dan itu pun yang dirasakan Mari Berkenalan ya, jadi uh, ya, bisa dengan program acara Mari Berkenalan ini malah bisa ketemu orang-orang baru dan narasumber ya. itu malah dari narasumber yang udah ya. kita, ruang lingkup yang kita udah kenal ya. duluan sih. Iya tadi Jacky bisa ngobrol sama Gemilang, hmm. apa yang kita nggak pernah ini tiba-tiba lagi, gitu. lagi ngobrol. Dia memang lagi pengen main ke keomanika, ya kan? Dia juga cerita banyak tentang apa yang diperjalankannya. Yeah. Mungkin suatu saat bisa jadi, mungkin. Nah, ya, ya lucu sih maksudnya tadi kita ke kekat dulu dan istirahat dan kita ngobrol dengan satu sosok makhluk asli, yeah. satu sosok makhluk yang mungkin uh, perjalanannya seru ya yeah, maksudnya. Yeah. Jaki termasuk orang yang lagi di fase mungkin tadi Kang Andang Kang Gemilang juga bercerita tentang fase yang mereka sudah lewati, yang sekarang lagi saya lewati. <tuk> <tuk> yang sekarang lagi saya lagi lewati. Oh. cepet lewatin, hmm. ya, bergerak. Uh, Oke. Okay. Nah jadi emang konsep hari berkenalan ini ya salah satu cara yang keresahan kita apresiasi dulu yuk banyak yeah. banget di ruang lingkup kita fotografi dan mungkin lebih luasnya itu industri kreatif yang apresiasinya itu nggak ada yeah. mungkinnya dia udah jadi satu sosok yang berpengaruh banget tapi apresiasi orang-orang kurang mengapresiasi hmm. mereka gitu, itu sih hmm. sedih banget ya kita yeah. sebagai pelaku di fotografinya berarti itu keresahan dari Kang Anda yeah, dan itu key so, ya tadi ya ending yang kedua Laku fotografi digital enggak punya garansi enggak punya jaminan yeah. hari tua bpjs bpjs bpjs <laughs> dua ratus <Jesus>. tujuh puluh belum tentu <laughs> juga bisa dipakai ya. Ya, nah, ya. Kaya, gitu. ya karena ya bayangin ya tadi saya bilang keluarga kita udah melihat kita investasi abis-abisan hmm. sosial ekonomi di bidang ini istri aja sampai oh itu beli, beli kamera up, lagi beli kamera beli kamera iya. apa ya. kamera lampu kamera lampu ya, <laughs> ya. ya, itu, ya. Mari kita memikirkan bersama-sama tentang apa kedepannya. aset apa, ya? Ya, kira-kira apa yang bisa jadi satu legacy. Legacy. Iya, ya. kan? kan kita nggak pernah tahu, okay, Yang warisan seperti apa yang bisa kita berikan? Kan warisan mungkin cerita fotografi, kita, perjalanan kita. ya kan, ya udah biarin artefak-artefak artefak ini nanti akan berbicara. Ya. arsip ini akan berbicara. Dan kita akan membuka ruang, apa yang kita perjalankan diwacanakan terus sama orang. Iya dan mungkin suatu saat bakal diteruskan yes, oleh orang yes. lain. Yes. Oke okay, semoga mari berkenalan juga ada yang nerusin. Tapi jangan eh, dulu eh, saya juga eh, baru mulai. Yeah, udah ada yang nerusin. Yeah, <laughs> masih panjang ini saya-saya udah liwat dong saya <laughs> udah liwat. <laughs> ya, yeah. ya seru sih bagusnya ketemu orang-orang kreatif dan jadi ketemu narasumber-narasumber yang hebat teman-teman di sini karena Mindset kita melakukan sesuatu hal bukan untuk cari profit, walaupun kita sadari yeah. setiap pergerakan butuh bensin, tapi bukan itu tujuan kita. Kita lagi me, jadi malah ketemu orang-orang yang satu frekuensi, dimana kita itu bukan mencari bensinnya, tapi kita... Biasanya kita mau pergi itu benar-benar kita isi mobilnya dulu yang kita kuatkan, biar setelah isi mobilnya itu kuat. Bensinnya masuk, kita bisa keliling, bukan ya. hanya mikir bensin. Satresi orang-orang ini. orang ini. Ya. <laughs> si orang -orang yes, ini ke, apa namanya ya. Betul sekali apa yang dianalogikan oleh Zaki, ya bagaimana uh, walaupun kita harus selalu punya ruang empty Iya. Ya kan? Jangan sampai terlalu penuh. Iya. Jadi itu yang dikerjakan oleh oleh IPA dalam membuka ruang-ruang gelisahan terus membuka ruang-ruang pertanyaan ruang-ruang mempertanyakan diri dan orang lain Iya, cuman. tepat sekali dan alaikannya itu sebenarnya kita punya beberapa program yang kita lakukan buat jadi bukan cuman tadi ya bukan cuman collect, tapi juga kita punya program-program yang sifatnya sustainability berkelanjutan yang jangka panjang ya jangka panjang yang endingnya adalah tadi mudah-mudahan jadi museum fotografi misalnya Kemudian bisa jadi, ya kan, jadi apa namanya pusat kajian itu tentang cita -cita fotografi. Kang Wahyu banget. Ya. Ipa kedepannya target Kang Wahyu bahwa Ipa harus jadi museum fotografi. Karena mungkin katanya pengen ber uh, pensiunnya ya di museum. Ya, ya, ya. <laughs> ya, jadi sen, selain itu juga jadi museum bukan cuma majang majang barang-barang tua, barang ya, tapi, tapi juga ada, ada lain dan juga men-trigger masa depan. Iya, bukan Untuk buat sesuatu ya, lagi. bukan cuma tentang mengimpun masa lalu, tapi juga bagaimana memahami hari ini lewat masa lalu itu hmm. untuk memprediksi masa depannya, Ki. Dan orang-orang di masa kini yang melihat itu ke-trigger untuk membuat sesuatu biar kita bisa, bisa masuk mas di situ. Ya, yes. yes, betul. Dan betul jake winter piston ya terus yang kedua saya satu sepuluh tahun oh, gimana Ya, makanya sepuluh tahun Coy. Apa, pemantapannya luar biasa ki bagiannya ngelihat Anang, ya kok es tiga cuma beda beberapa tahun doang saya satunya sepuluh yeah. tahun ya oh. Just justru itu ki udah udah apa berisi lah nah, udah berisi. dan ya, makanya itu ki pak itu memang bukan pekerjaan kita doang yeah. tapi ini Pekerjaan partisipatif, ya. semua orang diajak untuk berpartisipasi dan semua bisa mengambil porsinya masing-masing. Iya, -masing. iya Dan karena banyak orang dan kita nggak sadar bahwa setiap jepretan foto kita pun jadi arsip kita, ya. Ya kan? Setiap perjalanan praktik fotografi kita juga jadi arsip dan kita. Ya itu juga berhubungan dengan jaki punya hobi yang sedikit aneh ya. Maksudnya seneng banget motret keluarga hmm. Walaupun itu dapat uang gitu, jadi motretin keluarga ke rumah-rumah itu. Bukan esensi uang, cuman menikmati bahwa kebersamaan keluarga hmm. itu dan yang jaki sedihnya. Tahun depannya, mereka ngetik jaki lagi, hmm. foto keluarga itu dengan kehilangan beberapa orang di keluarga itu. Yeah. Dan saat itu langsung jaki menjadi bagian dari jejak cerita mereka. mereka. Yeah, kan? Dan fotografi selalu hadir di bagian jejak-jejak personal diri maupun jejak sosial orang iya. Nah Ipa tuh ngomongin jejak sosial dan personal. Ngeri sih. Hmm. <gitu> kita berbicara dengan Arke. Nah sekarang jadi ya, pengen tahu deh, Itu bener-bener yang Kang Andang dari tadi ceritakan, tentang Ipa bergerak di mana-mana. Mana. Hmm. Sekarang apa sih yang sedang Ipa lakukan? sebenarnya yang pasti kita masih tetap kolek. Cuman Ipa tuh punya concern pada beberapa hal. Misalnya gini, dua tahun lalu kita sangat fokus pada uh, arsip foto-foto kemerdekaan. Yeah. Ya di mana Mendur Bersaudara yeah. hadir dan kemudian kita mengadakan satu kegiatan penggalangan dana untuk eh, apa ya memperbaiki museum Mendur Bersaudara ya. Nah, tahun ini kita bergerak akan ada pameran di IPA di bulan Agustus. Itu kalau tahun dulu tahun 45, sekarang bergerak tahun 47 dan sampai 50. Jadi kita akan pameran arsip Foto dan artefaknya, agresi militer 1 dan 2 di Indonesia. Itu yang akan kita pameran di bulan Agustus. Itu yang sifatnya uh, progresif ya, sensibilitas tadi. 45, 47, hmm. nanti 50. Walaupun sebelumnya kita udah ngelakuin pameran uh, koleksi foto komersial tahun 90-an. Hmm. Jadi pelaku, apa praktik sosial dan ekonomi tahun yeah. 90-an udah kita pernah pamerin. Ya sekarang kita 45, 47, 50 nanti bergerak terus. Dan itu bakal menjawab bahwa sebuah tragedi atau sebuah sejarah itu beriringan secara langsung dengan bidang fotografi. Ya. Fotografi hadir menjadi evidence. Jadi, ya tadi, fotografi masih diyakini sebagai bukti kebenaran. Ya. Dan yang pasti IPA bakal melakukan di tagline siapa ya. fotografernya. Kadang itu yang kadang-kadang dilupain di buku sejarah ada foto-fotonya tapi nggak ada tulisan fotografernya Tuh, okay. siapa. Kita baru dapat beberapa foto ya, saya nanti kapan-kapan saya share juga karena masih di riset. Itu foto-foto e, fotografernya ada namanya siapa? Yang ternyata dia pada fase itu berjuang untuk mendapatkan foto itu. Ini apa namanya e, peralatan fotografinya. Ini, dia, i, i, seseorang menceritakan bahwa dia di sejarah peralihan Jepang sama Belanda itu. Ya, dia e, kesulitannya kayak gimana? Iya, sebenarnya kan salah satunya pada masa itu ya, nggak semua orang bisa berkenalan dengan fotografi, nggak hmm. semua orang bisa megang kamera, hanya orang-orang pilihan lah. Ya, dan ada satu fase di mana kesempatan untuk mendapatkan peralatan itu walaupun dengan secara paksa, ya kan. Nanti ceritanya, nanti di tahun di pameran bulan Agustus, iya. tapi sebenarnya itu terjadi di bul di, kemudian di tahun 50-an, terjadi. Terjadi lagi? Terjadi lagi. Ya kan karena kita gitu fase kehadiran fotografi aja untuk jadi lifestyle baru dari 2010 ya. Yes. Kalau jadi berbicara ya, di mana peralihan digital datang dihadir di tahun 2007, dan bisa jadi lifestyle itu 2010 ke sini ya, fase yeah. itu. Ya, yes, jadi ya. Saya harus riset ke, untuk memastikan itu. <laughs> <laughs> ya kan karena nggak boleh sembarangan gue menyatakan itu. Ya. Ya. Ya sedih sih ya, maksudnya ya. Indonesia termasuk yang punya. Nah, makanya Jackie Ki, bahwa siapa sih orang-orang yang bisa mendokumentasikan ya. itu? Ya ini Sekali lagi ya, Ki, yang semua orang bisa melakukan itu. Asal mau, hmm. ya kan? Asal mau bersama-sama, ya kan? Karena kayak puzzle, Ki, ya, sih. ya kan? Jadi saya nggak bisa menemukan satu itu cuma di satu tempat. Ya. Jadi sejarah fotografi, arsip fotografi, itu puzzle. Semua orang harus bersama-sama membentuk fotografi Indonesia, menceritakan apa yang terjadi. Sehingga di tahun berapapun itu dari sekarang video ini dibuat, ada sejarah fotografi yang dipelajari secara ya, pendidikan. Betul. Ya, itu yang kita harapin, Ki. Karena <laughs> mau nggak mau ya, kita jarang sekali belajar tentang sejarah fotografi Indonesia yang kita tahu kan sejarah fotografi luar ya. aja. Nah, kita tuh sedang berusaha untuk nge, apa membuat simpul sejarah fotografi Indonesia. Nah, salah satunya, ini proyek jangka panjang kita yang udah tiga tahun kita lakukan adalah membahas tentang Cepas. Jadi, kita sedang membuat riset tentang kasihan Cepas. Itu ya, fotografer pertama. Pertama, pribumi yang pertama. Yang diakini fotografer pribumi pertama. Ya. Ya. Kebetulan ada beberapa orang memang gini yang sudah menulis, yang membuat riset. Tapi masih parsial, gitu. Masih sekadar cerita. Iya, parsial-parsial. Ada juga yang sudah dibuat bukunya kan, yang KTV juga buat. Nah, kita pengen startingnya adalah orang pertama, orang yang diyakini pertama kali. Ini adalah riset jangka panjang kita. Jadi kita udah tiga tahun. Kita juga udah mulai ngebaca di mana koleksi Ini. terbanyak foto-foto yang cepas. Kita sedang berusaha membangun. Komunikasi dengan mereka mudah-mudahan kita punya kesempatan buat memamerkannya yeah. walaupun kita bisa jadi cuma minjem gitu Ki kan aset Cefas itu proyek yang panjang kita kemudian juga kita punya satu uh, apa namanya riset yang sedang kita siapkan pameran juga di awal tahun nanti itu pameran tentang salah satu seniman fotografi Indonesia yang sudah meninggalkan kita ya yeah. Kita kerjasama mereka dengan para pengelola karya-karyanya dan artefak arsipnya. Kita insya Allah akan coba pamerkan di awal tahun. Itu yang sedang itu program yang kita akan di Agustus awal tahun dan mungkin yang masih nggak masih belum bisa kita tentuin sampai kapan tuh ya cefas iya. terus ngeprogress. Karena kita susahnya ya mungkin kalau kalian jaki nebak susahnya kayak konsep hari berkenalan aja jadi susah kalau misalnya hanya ada satu sosok, tapi sosoknya udah nggak ada. Hmm. Dan mungkin narasumber-narasumber di saat kita ngebahas kasihan siapas pun, orang-orang yang meyakini itunya juga udah nggak ada. Hmm. Jadi harus hati-hati banget itu. gitu Bisa. di saat pengarsipan dan menarik benang merahnya. Ya. Itu. Karena sekali lagi, Bawo IPA nggak cuma collect, tapi riset, dan kita berusaha sampai publis riset kita, temuan kita itu di-publish gitu Ki. dan berarti di saat pem jadi yakin banget IPA benar-benar butuh sesuatu kekuatan yang benar-benar ngerasa ini layak publish ya maksudnya layak itu, uh, ini udah terbukti konkret lah ya, rasanya atau dengan kata lain, adanya proses validasi hmm, validasinya udah. validasi berlayer Ki jadi nggak cuma kita nemu, publish, nemu, publish tapi kita verifikasi berulang iya, kali karena kita pengen apa yang keluar di Pak bisa jadi mesat, menjadi satu trigger baru lagi untuk diriset orang iya. oleh banyak la orang lagi. Dan sengganya untuk sementara ini bisa dipertanggungjawabkan. Betul betul sesuai dengan kapasitas kita ya Ki. Iya. Ya. karena saya juga pernah riset sih tentang cepas. Saya pernah bikin tulisan tentang cepas di beberapa jurnal di luar itu ngebahas tentang angle cepas. Ki. Jadi bagaimana cepas kalau mau motret? Sultan, kalau motret apa namanya masyarakat biasa, kemudian kalau kevas motret dirinya sendiri itu beda. Jadi saya ada salah satu pendekatan teoritisnya ku ada belajar ya, zaman Java, ya. Di itu. Ya, itu bisa jadi disadari atau tidak disadari oleh beliau, tapi kita bisa melihat bagaimana perilaku dia dari foto-fotonya, oh, ya? iya. dari arsip-arsip yang ada, benar. Dan jadi pun termasuk orang yang datang ke pameran itu bisa datang melihat karya orang hmm. lain, seenggaknya kita bisa berkenalan secara tidak langsung hmm. dengan fotografer. Iya, kan tadi biasanya fotografis dia itu konsep, jadi kita bisa melihat siapa dia lewat karya-karya fotonya, bahkan hmm. analis dan itu cefas pernah kita, jadi itu proyek jangka panjangnya ki dan ya sebenarnya di sini ada beberapa yang koleksi-koleksi yang walaupun uh, ada, misalnya, ini ada kamera yang milik salah satu mantan menteri lah. Oke, ini terus kita juga punya, ini juga buletin yang dari tahun 80 buletin Chandranaya ini ya bisa dilihat bagaimana dulu orang belajar lewat buletin itu sesuatu banget. Iya. Komunitas tuh sesuatu sekali pada Di, saat itu. Jaki termasuk orang yang eh, kalau misalnya kita berbicara tahun 2000-an itu sebelum 2010 hmm. ke sini Jaki termasuk penikmat yang belajar dari majalah. Iya benar. Nah, dulu kita punya uh, foto, foto uh, chip foto dan video. Chip. Ada foto media juga. Yes. Sebelum itu ada foto media, iya. ada foto kita juga punya koleksi foto media juga punya hmm. dari tahun sampai dia berhenti publish chip juga sampai berhenti ya. <laughs> ya jadi itu yang kita lakukan kolek hmm. itu semua terus musia ini ada beberapa ya beberapa memang dihibahkan dari beberapa rekan-rekan fotografer ini apa namanya uh, apa artikel, artikel atau rubrik khusus rubrik khusus di fotografi ada dulu di zaman dulu ini udah tahun berapa ya saya pernah lihat ini 78 tahun 78 udah ada ki, belum lahir kan? Sama saya juga belum lahir, masa sih? Iya belum, lahir, Oh belum loh. lahir, belum lahir, <laughs> <saya>. 78, <laughs> belum lahir, belum lahir, Saya belum lahir, 78 Ini udah ada belum lahir, ini lahir, belum lahir, belum lahir, belum arsip belum lahir, ini lahir, belum lahir, belum lahir, belum lahir, belum lahir, belum Seperti ini ini alhamdulillah ada teman-teman yang baik mengibahkan ada juga yang kita beli, terus kemudian juga ini ada buku mau nggak mau terus dilakukan ya, walaupun yeah. harus membeli iya, yeah. iya, yeah. yeah. karena, apa ya Ki? This, datanya yang penting ini tentang ya. kita Ki, gitu loh, iya yeah, nggak? Yeah. So, kita mau berjuang apapun untuk menceritakan kembali tentang kita tapi versinya kita yeah. Iya. Ki, itu yang kita sedang coba ceritain fotografer dari versi kita sama-sama fotografer. Udah harus beli, harus ngerajut lagi ceritanya. Jadi, ya, berarti Pak kontribusinya wow banget ya. Berarti ya, ya, ya kemudian doain aja. Jadi kayaknya. bilang uh, kontribusi jaki untuk dunia fotografi atau industri kreatif hmm. aja belum se <coughs> belum <coughs> belum ada gitu. Yeah. Makanya pas ngelihat orang-orang kayak pemandang dan beberapa narasumber hmm. itu wow banget sih bisa. Ter, apa ya tersadar lebih dulu <tuh> untuk melakukan hal ini gitu. <tuh> ini kita lagi nungguin beberapa foto lagi yang saya sudah apa namanya ya udah mau beli udah tinggal dikirim ada foto nanti kapan-kapan jaki saya tunjukin lagi beberapa foto itu foto yang kalau kita share itu juga pasti bikin oh gini ceritanya gitu hmm. tapi kita dari versi fotografinya hmm. yang selama ini orang cuma dibangun dari sejarah. Yeah tapi ya misalnya di foto-foto ya ini selewat-lewat aja Jackie, ya. Nah, Biasanya kita pakai aja. ada beberapa karya foto yang mungkin unpublished betul ya pada saat itu atau bisa jadi sangat terbatas. Ini Presiden Bung Karno dengan Perdana Menteri Italia ya dan ini juga apa ada Presiden Bung Karno di uh, Rusia. Ini juga tempat cetaknya. Nah, ini tuh kita oh, riset oh, juga. Oh, iya. Oh ngesbuka baca gitu ada tapi ini tuh kita nanti riset Ki. yang kita lakukan sederhana adalah mengidentifikasi siapa aja yang ada di sana diawali dengan siapa aja kemudian nanti kita ngomongin tentang kertas fotonya karena kita juga mikirin tentang originalitasnya kia iya. ini repro atau bukan jadi banyak pr yang kenapa Ipa menjadi sangat seperti lambat intinya karena kita nggak mau gegabah dan dikerjakan ya. bukan dengan oleh banyak orang. nggak bisa. Makanya nggak bisa, ya. dengan pergerakan orang ya. aja udah hebat banget sih kalau kata Jadi. Iya ya, ini juga banyak lah dari mulai ini koleksi ini yang. Ini bulat, Ini. Ya ini dua enam Desember tujuh oh, delapan. No. clipping ya, jadiin kliping-kliping artikel-artikel tahun tujuh delapan udah se sehektik ini ya, ya maksudnya fotografi eh, udah, ekosistem fotografi udah jalan udah sebenernya. di ruang itu sih ya, dan ada banyak lah misalnya ini juga apa catatan seorang penggerana matahari total tahun 1983 ini pak Edwin Juanda juga sangat berkontribusi buat kita pak Edwin ada pak Soebunilias iya. ya ada Kangcis, ya, Pak Bojang, Mas Mahuli juga mereka menjadi bagian dari sejarah menjadi itu. patron buat IPA dan kita mengajak banyak patron buat hadir. Buat Karena ibu. Uh, mereka bisa jadi termasuk orang yang memverifikasi itu. Iya, yes, dan, dan, masih, ada, ada di dan masih ada di masa itu. Nah, makanya untungnya sampai sekarang masih ada itu harus dikejarnya ya, itu ya. rekam jejaknya. Betul. Ini foto. Ini karya Mas Ferry Adianto, Mas Roy Genggam, hmm. Juga kita koleksi. Ini waktu itu kita mamerin berdua ya Pak. Mas Ferry Mas Roy tentang... ...praktik foto komersial, komersial. di tahun 90-an. Itu booming Dan mereka bercerita luar biasa. Ya. Itu untungnya ya, karena mereka masih ada. Jadi Dan kita bisa mendengarkan dengan... Orangnya mau berbagi juga. Ya. tuh Mereka ya, luar biasa lagi. Jadi kita punya... Di atas itu punya tiga dus besar yang isinya... ...arsip-arsip yang kita keluarin satu-satu. Dibaca lagi, diteliti lagi. Di bawah kita punya artefak-artefak artefak seperti... Ini kamar gelap. Hmm. apa namanya, enlarger dan enlarger juga sekali lagi kita nggak cuma collect begitu aja ada enlarger, beli, ambil, ataupun juga terima hibah kadang-kadang kita verifikasi dulu ya, ini siapa bisa dipakai atau gimana selain dipakai atau tidak, juga historinya siapa yang menggunakan punya, ya. ini terus hasil foto apa aja yang pernah, pernah dihasilkan melalui larger ini nah ini dari sini banyak karya-karyanya adek -adek beliau yang mengisi ruang-ruang komersial di tahun 90-an berarti kalau kang Andang pengen ngejelasin ke masyarakat itu apa sih Pak itu? Ya, Ipa tuh ruang sebenarnya ruang yang menceritakan tentang kita. Begi? Ya, yes. Bukan hanya fotografi karena ya. fotografi bagian dari kita ya, dari ya. masa ke masa. Ya, ya. Jadi ini ruang terbuka yang menceritakan tentang kita walaupun pintu masuknya adalah fotografi ya kekuatannya fotografi, ya dan kita juga pengen ngebangun ruang-ruang kritis gitu enggak cuman sekedar tadi ya kolek tapi dikritisi gitu loh sehingga hadir bukan cuma ranah-ranah praktikal fotografinya tapi juga mempertanyakan tentang kehadiran-hadiran itu semua ya, ya kan jadi enggak cuma dikolek kita kritisi betul karena kita pengen memastikan bahwa yes dia berkontribusi pada fotografi indonesia dan kita yang harus mengidentifikasi duluan berarti IPA hadir di Indonesia untuk itu? iya untuk ngebangun, tadi ya kita bicara sejarah ya, kita bicara tentang people, orang kita bicara tentang apa namanya artefak ya, jejak dan kita juga membuka ruang besar buat semua orang bersama-sama bercerita tentang kita kita dalam hal ini fotografi keren sih Maksudnya, terakhir ya terakhir, terakhir jadi ada pertanyaan jadi ipa di masa depan bakal setiap apa okay. ipa di masa depan apa yang kita yakini hari ini ya Ki? akan menjadi satu jejak kolektif fotografi Indonesia. Di IPA lah, kita bisa belajar bersama. Ya, di kepala kita akan mengenal bersama. Di IPA lah, kita akan bilang bahwa fotografi Indonesia hari ini besok dan masa depan akan selalu tumbuh dan berkontribusi bagi negara ini. Satu lagi terakhir, pesan untuk teman-teman okay. ya, buat teman-teman semua. Uh, sekali lagi, pekerjaan IPA itu bukan pekerjaan kami. Kami nggak mampu untuk melakukan ini semua. Kami mengajak partisipasi aktif untuk membuka ruang-ruang jelajah tentang jejak personal dari arsip-arsip fotografi. ya Dari jejak-jejak apa yang diperjalankan oleh rekan-rekan. Mulailah ngebangun arsip-arsip personal. Karena kita nggak pernah tahu bahwa arsip-arsip personal dari teman-teman semua akan menjadi arsip sosial bersama di Indonesia. Oke. Ayo, dan kemudian juga mudah-mudahan teman-teman bisa ngebuka ruang-ruang personalnya dan berbicara tentang jejak-jejaknya dan kita bisa mengakses bersama untuk menceritakan dan dan mengatakan bahwa kita, ya mengatakan bahwa fotografi adalah kita Sebenarnya banyak banget yang mau dibaca cuman uh... Jadi, cuman pengen uh, jelasin, ke tapan -tapan bahwa kenapa kita harus jadi Support system seperti IPA, karena kita mungkin ke depannya bakal tahu bahwa dengan terungkapnya sejarah fotografi Indonesia, mungkin bakal banyak sejarah-sejarah Indonesia pun yang terluruskan, ya. karena kita langsung dari narasumber sisi fotografernya. Ya. Dan yang menarik, ya, Ki, di satu sisi, sejarah yang dibaca lewat foto kadang-kadang dibaca bukan oleh pelaku fotografinya, orang iya. difotografinya, Kan bayangkan kalau kita, di pelaku-pelaku fotografi ini kemudian disuruh membaca foto, mudah-mudahan kita bisa punya kemampuan lebih dalam dalam menggali informasinya. Iya. Ya. apa yang mau diceritakan oleh yes. Ya, itu yang kita harapin, ki. Dan akan muncul researcher-researcher fotogra, yang membahas fotografi, ada yang juga yang mengkritisi. Jadi, ya, mudah-mudahan pada akhirnya Terbangun ekosistem fotografi yang lebih baik. Dan bu fotografi bukan hanya sekedar memotret. Ya yeah. ke depan. Ya gitu sih teman-teman. Pembahasan kita. Dan jadi di sini banyak banget sebenarnya berkas-berkas yang pengen Jaki tunjukin. Cuman nggak bakalan Jaki tayangin yeah. di obrolan ini. Teman-teman nikmatin aja obrolan yeah. kita berdua. Kalau teman-teman pengen tahu tentang apa aja yang ada di IPA bisa datang langsung yeah. aja. Jadi bakal tantomin alamatnya di deskripsi dan itu terbuka yeah, ya. Yeah. Di sini terbuka, terbuka. untuk teman-teman apalagi mau jadi support system ini bakal yeah. ditunggu banget sama Betul. kita. Eh, saya bukan belum jadi support system. Yeah. <laughs> yeah. dengan Kang yeah. Andang sebagai humanika dan IPA. Dan mungkin tadi kalau Zakil lihat di belakang banyak orang, hmm. itu sebagian lagi proses alih digital, alih media Ki. Jadi kita sedang proses pengarsipan digital alih media itu ada sekitar 600 data dalam bentuk VHS, disket, slide, mini ya, beta cam, mini DVD dan semua. Itu kita sedang proses pengarsipan. Jadi kita, ya kebayang ya, kayak aktivitas di IPA dan Jadi yang tadi teman-teman lihat di belakang VHS. itu bukan acting. Ya, <laughs> lagi, mudah lagi berkegiatan. Dan salut banget. Terima kasih banget udah Kang Andang udah menginisiasi ya. atau founder Jadi, uh, membuat IPA. Karena sebenarnya kadang sesuatu hal yang baik itu bukan semua orang tidak sadar cuman waktunya yang berbeda yeah. dimana sebenarnya sekarang teman-teman bisa udah tahu di sini mungkin karena nonton video ini ada satu wadah loh yang misalnya teman-teman yang senang riset tentang fotografi atau apa Yuk kita kumpulin energi kita biar kita bisa menghasilkan sesuatu bersama mm -hmm. Oke, gitu terima kasih banget Kang Andang sudah diterima di sini dan tidak diusir. Oke. Sampai, sama -sama. Ke, sampai ketemu di video selanjutnya dengan narasumber yang kita juga nggak tahu dan kita bersama ke mana. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mantap kiri.